Gunung Merapi bergolak dengan menyemburkan bodus ganda atau awan panas guguran pada Kamis sore 9 Desember 2021 Awan panas meluncur ke sungai bedeng dengan arah angin ke timur Merapi bergolak, ini penampakan bodus ganda saat meluncur ke sungai bedeng Awan panas merapi itu terpantau meluncur ke arah Kaliderang pada Kamis pukul 16:38 Waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Biologi atau BPPTKU Yogyakarta, diketahui awan panas guguran di Kertosono dengan hampir 21 mm dan irasi 174 detik dengan jarak lomber 2.200 meter atau 2,2 km, km. Berdasarkan pengamatan visual, aktivitas gunung merapi periode 26 November hingga 2 Desember 2021, BPPTKG mencatat penurunan tinggi kubah lava barat daya sekitar 2 meter, sedangkan pada morfologi kudah lava tengah tidak teramati perubahan yang signifikan volume kubah lava barat daya tercatat sebesar 1.615.000 m3 dan kubah tengah sebesar 2.948.000 m3 sementara itu berdasarkan data beberapa hari terakhir cukup tinggi terjadi guguran dengan jarak luncur cukup panjang tentunya kondisi ini harus diwaspadai terutama saat musim hujan seperti sekarang Hujan dengan intensitas cukup tinggi akan meningkatkan potensi terjadinya banjir lahar Di sungai coba yang bermula langsung diterima belaan Dikinai yang berada di pagi tadi, kondisi terkini Gunung Merapi. Semoga semuanya lekas mendadak, ya, Den. menurut kalian jangan lupa berkomentar di bawah, ya.